Mujid dan puja kehadiran Allah. Nah, Muhammadu huwa nas tawinu Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa naudo billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min syiati amalina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Ma'yarhihi llahu falamudin lala. Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah salah selamanya. Man yudhillhu fala hadiyalah. Dan yang ingkar kepada Allah SWT maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Syahduan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. abduhu rasuluh. Saya bersaksi dengan berhak di sembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amartuqtullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hai sekalian orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan pernah kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, Ya Ayuhan Nasu Taku Rabbakumul Ladiy Khalakakumil Wahida, Wah Khalak Minha Zawjha, Wabasta Minhumar Jaalan Kethiran Wansaa, ah. Wat Taku Allahal Ladi Tasealun Bihi Wall Arham, Inna Allahkan Adikum Rakiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam AS. dan telah menciptakan dari jiwa yang satu, istrinya Hawa AS. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silatul rahim. Dan Allah senantiasa mengawasi kalian. Di hadiah yang ketiga, Allah juga mengingatkan, Ya'il ladina amanut taqullaha wa'kulu qawlan sadidah. Yusrih lakum a'malakum wa yakfil lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Hayaskanu ar-iman sekali lagi bertakwalah kepada Allah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah kita tahu sejujur-jujur jujur dan sebaik-baik rujukan umat Islam adalah kitab Allah. khairu hadiyyu hadiy Muhammad wa khairu hadiy hadiy Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam dan sebaik-baik petunjuk surah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha dan semburuk guru perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan sunnah fa inna kullam muhdathin bid'ah Kerana semua yang tidak punya rujukan dari hal ibadah, dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Dan perbuatan baru ini akan membawa pelakunya pada kesatan. Dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku ku siiman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah, dan beberapa Jumaat ke depan, di saat memang momen ini adalah saya menyampaikan khutbah, kita ada serial iman beberapa hal yang kita ingin judulkan dan sampaikan berhubungan dengan masalah keimanan. Dan ini adalah pertemuan pertama, kita akan berikan judul Istiqomalah. Saudaraku seiman, ada satu hal yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Setelah Anda lahir dalam keadaan Islam, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana istiqomah. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan di antaranya adalah di dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 112 Allah berfirman fastaqim kama umirt wa ma'ak al-ayat maka hai Muhammad beristiqamalah kamu sebagaimana engkau telah diperintahkan dan juga ajak orang-orang yang telah tobat bersamamu kemudian dalam surah Asy-Syura surah nomor 42 ayat 15 Allah juga mengingatkan oleh karena itu berda'wah lanku hai Muhammad Dan terus saja istiqamah Sebagaimana engkau telah diperintahkan Dan jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu mereka demikian pula dalam surah Fussilat Surah 41 ayat 6 Allah juga berfirman beristiqomahlah kalian semua Di jalan yang menuju kepada Allah Dan banyaklah beristighfar kepadanya Allah juga berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu masal, wassalam bagaimana pada saat mereka berdua mulai berdakwah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan dalam surah Yunus nomor 10 ayat 89 "Qalaqad unjibat da'watukum faṣqīmā wa lā tattabi'ānī sabīlalladīna lā ya'lamūn" ya Sungguh telah diijabah di, di permintaan kalian agar Allah berikan kemenangan terhadap Firaun dan diberikan ketenangan dalam menyampaikan dakwah. Oleh karena itu beristiqamalah. Berpegang teguhlah pada apa yang telah diperintahkan kepada kalian dan jangan pernah mengikuti jalan-jalan orang yang belum mengetahui masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapapun yang coba istiqamah selama dia hidup terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan tuntunkan sampai dia meninggal dunia, maka Allah pastikan dia akan selamat dari segala macam permasalahan yang membuatnya sedih, ataupun takut di dunia, demikian juga pada saat mereka menghadapi alam akhirat nanti. Allah sebutkan dalam dua ayat tentang masalah ini, yang pertama dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ yang artinya, siapapun, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah atau Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka pasti akan turun para malaikat di saat mereka menghadapi kematian, agar mereka tidak usah takut dan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Demikian pula dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46, ayat 13 dan 14, mirip dengan ayat tadi sebelumnya, ayat 30. Allah berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma astaqamu 'alaihim alihim walahum yahzanun. Ayat 13. sesungguhnya ya, orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami Allah, dan mereka beristiqamah, maka tidak perlu ada ketakutan dan juga rasa sedih bagi mereka. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah, tidak usah sedih pada saat menghadapi masalah sedaat apapun di dunia, karena Allah akan selalu datangkan pertolongan pertolongannya. Juga tidak usah takut pada saat menghadapi kematian, karena Allah akan mudahkan ruhnya diterima oleh para malaikat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dikeluarkan oleh malaikat dan diterima oleh Allah s.w.t Dan tidak perlu takut menghadapi mahsyar yang penuh dengan ketakutan-ketakutan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Karena mereka akan mendapatkan naungan Allah Serta juga tidak perlu khawatir mereka akan masuk ke dalam neraka Jadi semua bergabung dalam makna ayat ini Dan ayat 14 yang Allah mengatakan ashabul fiha bima kanu ya Dan pastinya mereka akan menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Hanya saya saudaraku seiman si banyak orang yang salah dalam memahami ayat ini. Mereka berpikir secara letterlet -letter bahwa hanya ayat ini orang yang mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqomah selesai seperti itu saja. Dan akhirnya mereka berpikir istiqomah itu sederhana, apa saja yang bisa dia lakukan dia kerjakan. Dan mereka mencampur adukan antara ketauhidan dan kepada Allah dengan kesyirikan. Coba dengarkan baik-baik bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat yang mulia, mertua Nabi saw. Orang yang paling alim diantara umat ini, setelah Nabi saw. Sebagaimana disepakati oleh para sahabat, beliau pernah bertanya kepada beberapa sahabat yang ada di sekelilingnya, kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan firman Allah, Inna al-ladina Inna al-ladina qaulu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahawa sang Tuhan kami Allah dan mereka beristiqamah. Maka mereka menjawab, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Maksudnya iman mereka jadikan sebagai amalan dalam keseharian. Maka Abu Bakar mengatakan, kalian telah mengartikan secara tidak tepat, tapi yang benar adalah mereka tidak menyimpang darinya, baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Jadi maksudnya adalah, bukan hanya sekitar mengerjakan perintah, tapi harus tidak boleh merusak ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru masuk dalam makna ayat mereka istiqamah. Mengikrarkan Tuhanku Allah, artinya tidak akan pernah bergantung, meyakini, memohon, dan seterusnya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab juga berkata tentang makna ayat ini pada saat beliau sedang khutbah Jum'at di salah satu hari di masa khilafannya. Beliau pada saat membaca firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu kemudian mereka beristiqamah. Beliau mengatakan demi Allah, mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dengan tidak berkelok serta ber, sebagaimana atau seperti berkeloknya serigala. Jadi bukan hanya sekedar istiqamah untuk mengerjakan perintah, tapi bagaimana mereka tidak merusak itu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak diantara muslimin, mereka coba beriman kepada atau mereka sudah beriman kepada Allah karena lahir dalam keadaan Islam ataupun belajar agama. Tapi setelah itu, mereka mengerjakan perintah dan mencampur adukan antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Sehingga tidak dinyatakan mereka beristiqamah. Karena masih saja melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah kemaksiatan dan terus-menerus, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan ayat yang tadi disebutkan. Begitu juga disebutkan oleh Mujahid Rahimahullah Seorang tabi'in beliau berkata Mereka memeluk Islam Kemudian tidak mempersekutukan Allah sedikit pun Hingga berjumpa dengan Allah Berapa banyak diantara muslimin yang merusak masalah ini Dengan cara syirik kepada Allah Masih menggantungkan nasibnya dengan benda-benda mati Jimat, dukun-dukun, minta tolong kepada kuburan dan seterusnya Maka merusak tauhidnya kepada Allah Maka tidak masuk dalam janji Allah di dalam ayat ini itu juga Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan Dalam Jamil Ulumul Hikam Karya beliau alaman 205 Kurang lebih terjemahannya Istiqamah adalah menempu jalan yang lurus Yaitu agama yang lurus yang telah Allah perintahkan Tanpa berbelok darinya sedikit pun Baik ke kanan maupun ke kiri Dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan Apakah wajib atau sunnah Baik yang lahir maupun batin Serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali jadi ini memang dilakukan mengerjakan perintah dan tidak mencampur alukan antara perintah tersebut dengan larangan-larangan. Karena masih banyak diantara muslimin menganggap dirinya istiqomah, padahal sebenarnya mereka tidak istiqamah karena masih membuka pintu-pintu dosa yang sudah jelas itu racun dalam kehidupannya. Mungkin juga demikian juga dalam sebuah hadis yang sahih riwayat imam muslim. Pernah ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, Kulli fil Islami kaulan la asaluh anhu ahdan gairak. Ya Rasulullah sampaikan kepada aku satu perkataan, satu nasihat, satu wasiat yang aku tidak perlu lagi tanya kepada selain anda. Maksudnya ringkaskan untukku Islam ini supaya aku jadi faham dan tidak perlu lagi aku bertanya. Maka Nabi saw memberikan sebuah potongan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, kullah mintubillah sumustakin. Katakan ikrarkan dengan fikiran ucapkan dengan lisan yakini dengan hati bahwasanya tuhan ku allah kemudian istiqomah dengan dan komitmen dengan perkataan tersebut artinya tidak syirik tidak melakukan kemaksiatan termasuk kemaksiatan di sini karena memang allah subhanahu wa taala cemburu dengan pelanggaran-pelanggaran hambanya oleh karena itu kalau kita ingin dinyatakan dalam ayat ini mendapatkan Jaminan setiap ada masalah di dunia Allah berikan solusinya Dan tidak perlu ada ketakutan Pada saat kematian juga Tidak perlu takut menghadapi malaikat maut Pada saat di kuburan Di mahsyar Dan akhirnya melewati neraka Menuju ke surga Semuanya ada jaminan keselamatan Harus betul-betul Begitu mengiman kepada Allah Mengerjakan perintah Dan tidak mencampur adukkan sekali lagi Perintah tersebut dengan kemaksiatan Kemudian juga di dalam sebuah riwayat yang perlu kita jadikan bahan renungan, memang disebutkan dalam hadis ada masa di mana iman kita melemah. Tetapi di masa melemah itu harus digunakan menuju kepada sunnah Nabi S.W.T atau agama ini. Dan jangan pada saat kita melemah justru membuka pintu-pintu dosa. Dengarkan baik-baik hadis riwayat Imam Ahmad. kata Nabi S.W.T. In dalikul diabdin syirrah. Sesungguhnya setiap orang yang beribadah itu punya masa semangat dia selalu ingin beribadah wali kulli sirratin fatrah tapi ketahuilah di setiap masa semangat itu ada nanti titik di mana dia jenuh fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah bisa saja pada saat dia jenuh itu dia menuju ke sunnah tetap dia paksakan diri untuk beribadah kepada Allah dan atau ada orang justru kepada perbuatan bid'ah atau kemaksiatan faman kanat fatratu ila sunnah faqad ihtada Siapa yang pada saat lagi melemah imannya, kemudian dia menuju ke sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanaat fatorotahu ilagairida dika fakadhalak. Dan siapa yang kira-kira pada saat dia lagi lemah, justru menuju kepada selain sunnah, selain perintah-perintah agama dan perintah Nabi saw, maka dia telah binasa. Juga Nabi saw mengingatkan kepada kita orang-orang yang belak belok, suka bergonta-ganti imannya. Bahkan sampai pada tingkat kena mereka lalaikan dari hal-hal yang kecil sampai menjadi hal yang besar. Di antara orang ada yang beriman di masa Nabi Wasallam kemudian mereka lemah imannya dan mereka tidak kembali kepada agama, tidak berkumpul dengan orang-orang beriman, tidak coba bertanya kepada para ulama. Akhirnya mereka lalai dan murtad dari agama Islam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam dua riwayat, riwayat yang pertama dari riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan ala la yuzadanna rijalun al sesungguhnya nanti akan diseret dan dijauhkan sebagian orang dari telaga pada hari kiamat kama al ba'ir dal sebagaimana unta yang hilang diseret supaya dia mau kembali kepada tuannya unadihim ala halumma aku lalu memanggil mereka ayo sini ikut minum bersama-sama di telaga diqal maka para malaikat mengatakan innahum qad baddalu ba'daka sesungguhnya mereka setelah kau meninggal hai Muhammad setelah berpisah darimu mereka mengubah apa yang telah mereka katakan mereka berubah dari keimanan mereka maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqul maka aku mengatakan jauhlah menjauhlah dari aku atau sudah jauh kalian daripada aku dalam riwayat yang kedua riwayat ibnu majah mirip dengan ini Innahum qad sesungguhnya mereka telah mengubah keyakinan mereka setelah engkau meninggal, wala myazalu yarji'una ala dan sayangnya mereka terus saja dengan kelalaian tersebut. Lemah imannya, salah mereka terus ikutin, maka makin jauh. Fa aqulu ala suhkan suhkan, maka aku pun berkata, sungguh celaka, sungguh jauh dan celaka atau menjauhlah. Ada beberapa sebab-sebab teman-teman sekalian yang ini menjadi inti juga bahasan dalam khutbah ini, sebab-sebab orang tidak istiqamah. Yang pertama sudah tidak asing lagi adalah godaan syaitan. Bagaimana syaitan memang sudah berjanji dan berazam di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan anak Adam dan tidak akan pernah jenuh Sekali kita memohon kepada Allah isti'adza audzubillahiminasyaitanurajim, maka yang satu ini terbakar oleh panah malaikat atau diusir oleh Allah, maka yang datang ada gantinya. Dan seterusnya seperti itu. Tidak akan pernah mereka jenuh untuk menyesatkan manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apa yang diucapkan oleh Iblis untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Audzubillahiminasyaitanurajim, Qala fa bima agwaita ila akudan dalam musirataqal mustaqim. Sebagaimana engkau telah pastikan putuskan aku sesat ya Allah sesungguhnya aku pasti akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus Thumma la atianna min baini aidihim Dan aku pasti akan menggoda mereka dari hadapan mereka Wa min khalfihim dan dari belakang mereka Wa an aymanihim dan dari sisi kanan mereka Wa an syamailihim dan dari sisi mereka Wa la tajidu akhtaruhum syakirin Dan engkau tidak menemukan mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur tapi di sini ada sebuah ayat berita gembira Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua Kalau syaitan, iblis Walaupun berazam seperti ini Tapi Allah sudah patok dia Allah sudah berikan dia batasan Dia hanya bisa membisikkan saja Dan Allah sudah memastikan dalam firmannya Dalam surah An Nisa ayat 76 Inna kaidah syaitani kana daifa Sesungguhnya Tipu daya syaitan sangat lemah. Kenapa lemah? Karena dia hanya membisikkan. Kita mau sholat, udahlah nggak usah sholat dulu, nanti aja, tunda. Tinggal kita tolak selesai. Dia seorang lawan jenis mungkin tertarik, banyak bisikannya supaya kita ingin melakukan kemaksiatan. Namun kita menolaknya, tidak saya tidak mau misalnya. Kita beristiada lalu kita tinggalkan, maka selesai urusan syaitan tidak pernah menjelma di depan mata kita kemudian mencekik lahirkan sambil mengatakan kamu harus berzina kamu harus riba kamu harus mencuri tidak pernah ada perbuatan seperti itu makanya mereka sangat lemah kalau ada orang yang selalu mengiming-imingkan dengan lisannya dan menyebar ruaskan di tengah muslimin bahwasanya syaitan itu kuat ini dusta besar Allah mengatakan lemah bagaimana dia mengatakan kuat selalu mengatakan ini godaan syaitan kuat mana kuatnya di mana kuatnya kekuatan apa yang dia miliki dia sangat lemah, kamulah yang telah membuat dia kuat karena kamu mengatakan bahwasanya ini kuat godaannya. Karena tinggal ditepis, godaan apapun tinggal kita tinggalkan. Ditambah lagi, Allah subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang luar biasa untuk memohon perlindungan. Tidak usah capek-capek keluarin energi untuk melawan syaitan. Kita nggak perlu pakai baju perang, pedang, senjata tajam atau senjata yang mutakhir sekarang untuk melawan syaitan. Allah sudah kasih kita kata kuncinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Araf. Di ayat Surah nomor tujuh ayat dua ratusnya, walam <coughs> wa imma yang zaganna nazgum fasaid billah. Innu semi onalim. Kalau seandainya mulai ada godaan syaitan yang membisikkan keburukan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah karena Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Itu ayat 200. Ayat 201-nya, Allah mengatakan, Inna fa Dan orang-orang beriman itu, pada saat mulai ada godaan-godaan syaitan, maka Allah akan mendatangkan sebuah peringatan bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat kalau ini salah. Tidak ada orang beriman pada saat diberikan syaitan mau berbuat dosa, dia tidak tahu itu kesalahan. Pasti Allah akan berikan dia pemahaman ketakutan kalau ini adalah dosa. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat lain bahwasannya Kepada Wabisa Radiallahu anhu seorang sahabat yang mulia Pada saat dia bertanya kepada Nabi SAW Dan dia sering bimbang Kata Nabi SAW Wahibah Wabisa Tanya fatwanya pada jiwamu Tanya fatwanya pada hatimu Sesungguhnya kebaikan itu yang telah menenangkan jiwa dan hati Dan keburukan atau dosa justru yang membuat hati itu tidak tenang Tentu di sini kata Ibn Rajab pada hal hal yang belum jelas keharaman dan kehalawannya tapi kalau sudah jelas, tentu tidak perlu lagi kita menanyakan foto dari kita. Tapi Allah di sini menyebutkan, Maksudnya Allah datangkan peringatan untuk mereka. Sehingga mereka jadi takut. Mau mencuri, mau berbohong, mau menipu, mau berzina. Pasti Allah datangkan ketakutan. Sehingga mereka tidak perlu terjerumus. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita repot-repot untuk melawan syaitan. Cukup istiadat Allah punya cara mendatangkan para malaikat. Untuk menghancurkan mereka para syaitan tersebut Bukan kena sebutkan dalam surah Salah satu fungsi daripada bintang-bintang Dalam surah Al-Mulk Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai Pembakar-pembakar bagi syaitan Cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua teman-teman Sebabnya selain syaitan Jadi kita sudah katakan memang dia sudah berazam Tapi Allah lemahkan dia Adalah bisikan jiwa buruk dan hawa nafsu Allah sebutkan di dalam surah Yusuf Surah 12 ayat 53 Innan bisu. Salah satu potensi dalam diri Yang Allah berikan sebagai ujian Bukan untuk diikuti Yaitu jiwa itu ada kecenderungan Kecenderungan melakukan keburukan Iblis Dia dianggap adalah Pentolan oh, uh, pentolan makhluk Allah Yang suka menyesatkan anak Adam Pertanyaan sederhana Pada saat Iblis tidak mau sujud kepada Adam Yang Allah perintahkan Siapa yang goda dia? Hawa nafsunya, jiwanya yang buruk, yang potensi itu ada tapi sebagai ujian. Maka setiap kali ada dorongan ini harus ditepis. Kalau yang bukan hak kita jangan diminta, jangan diambil. Kalau hak kita boleh kita minta dan selalu melihat membesarkan nikmat Allah di depan mata kita, sehingga tidak ada sifat tamak yang muncul dalam jiwa. Nabi saw menyebutkan dalam sebuah hadis, riwayat termin dengan sanad Hasan Syihi. Mazi'bani ja'i'ani ursila fi ghadamin biabsada biabsada laha min hirsil mar'i alal mali wa dini. Sesungguhnya dua serigala yang lapar dilepaskan di kelompok domba-domba, itu tidak, se tidak seberat merusak seseorang yang sibuk selalu tamak terhadap kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya. Ini yani karena hawa nafsunya. Arti di sini tamak yang bukan hak dia. Kalau hak dia silahkan. Tapi kalau bukan hak dia, ini tidak boleh. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al Baihaqi, ma zi'bani ja Tidak ada dua ekor serigala yang lapar juga buas. Vierga, Dalam kelompok satu domba, atau kelompok domba an hari auha yang pengembalanya lagi lalai lagi tidak ada di situ di abstradafiha Min wasya mu'min. itu tidak lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang sibuk mengejar kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya maknanya adalah yang bukan haknya jadi dia selalu sibuk dengan itu Kenapa orang lebih kaya Kenapa orang lebih gagah? Kenapa orang lebih ini Kenapa orang lebih itu Dan akhirnya sibuk untuk menjatuhkan orang tersebut Mencari-cari kesalahannya Ingin mengambil haknya dia Dan masuk dalam bab hasad Yang mungkin kita sudah tahu Berharap hilang nikmat itu dari dia dan seterusnya Maka ini adalah hal-hal yang sangat buruk Yang harus dijauhi Yang ketiga Adalah suka berdebat Disebutkan dalam sebuah riwayat Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abghad ar-rijali ila ta'ala al-aladul khasim sesungguhnya orang yang paling Allah benci atau orang yang paling dibenci di sisi Allah SWT adalah orang yang suka sengit dan suka berbantah-bantahan dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis lain ma dallla qaumun ba'da huda kanu alaihi tidak ada satu kaum yang sesat dari petunjuk yang telah sampai pada mereka Illa utul jadal. Kecuali karena sebabnya suka berdebat. Lalu Rasulullah hadil Nabi membaca ayat ini. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini tentang bagaimana orang-orang Quraisy membantah-bantah Nabi SAW. Mereka kalau tidak mau beriman, mereka diam saja. Tapi mereka malah membantah Nabi SAW sambil mengatakan. Uh, apakah Tuhan kami patung-patung ini lebih baik daripada Isa? Waktu itu kebetulan Nabi SAW sedang menjelaskan tentang Isa Alis Salam. Maka kata Allah Swt mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada mereka kecuali kerana suka berdebat saja dan mereka adalah kaum yang suka mengada-ngada atau suka ribut. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang Sahih disebutkan dalam Jami as Saghir dan juga Ibnu Abdul Syaikh disebutkan dalam buku beliau Zamil Ghiba. Kata Nabi Sallam, Siapa yang berdebat pada sesuatu perkara, yang dia tidak punya ilmu di situ, tidak ada manfaatnya buat dia. fi Maka dia akan terus berada di murka Allah sampai dia meninggalkannya. Juga Nabi, tentu di sini dimaksud adalah orang berdebat. Jadi kalau seandainya ada orang kasus misalnya, ada orang ingin menanyakan sebuah hukum atau mendiskusikan sebuah hukum. Dia belum paham, atau dia punya dalil, kita punya dalil. Lalu kita berargumentasi, saat menyampaikan ini terjadi di kalangan sahabat Terjadi di kalangan para ulama. Imam Syafi'i, Allah pernah berdebat dengan rivalnya, tapi dengan hujja masing-masing. Cuman kalau sampai kita sudah menyampaikan hujjah ternyata dia tetap ngotot dengan pendapatnya, padahal sudah jelas salah, tinggalkan saja. Ini kalau ada ilmiahnya, tapi kalau tidak ada ilmiahnya, berdebat pada hal-hal urusan dunia yang kecil, ribut dengan hal-hal yang tidak penting maka ini yang masuk dalam ancaman tadi jadi banyak orang menyebutkan hal dengan seperti ini kemudian juga Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih al wal iman malu dan sedikit berbicara tidak banyak berdebat berbicara pun sesuatu yang penting bermakna orang mukmin kalau bicara itu emas ada manfaatnya kalau bukan hal yang perintahkan maka minimal mubah Selain dari ini tidak ada negosiasi Zikrullah, doa, membaca Al-Quran Baca wirid-wirid atau zikir dalam sholat ceramah, menyampaikan nasihat gitu. Maka ini atau amr ma'ruf, nahi mungkar Semua ini adalah hal yang disunnahkan Atau mubah, tanyain kabar orang Gembirakan hati seseorang misalnya menghiburnya dan seterusnya Tapi selain daripada ini tidak ada lagi Kalau bertutur kata sesuatu yang kosong Apalagi pada maksud ini tidak dibolehkan Kata Nabi SAW Malu dan sedikit berbicara adalah Dua cabang dari cabang keimanan Sementara orang yang suka berkata kotor dan suka berdebat Selalu apa saja berdebat Hobi dengan berdebat Maka ini adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. -cabang yang keempat Kelalaian dan suka menunda-nunda amal saleh. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, nas. "Ada nikmat yang ada dua buah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, as pada saat dia lagi sehat wal faraq waktu kosong." Pernah dengar nggak, teman-teman sekalian? Banyak orang mengatakan dirinya, "Oh, saya lagi kosong nggak tahu buat apa." Tidur sibuk dengan melihat sesuatu, tontonan yang tidak ada manfaatnya. Ini menyanyiakan waktunya. Sampai sebagian salaf mengatakan pada saat melihat ada sebagian anak-anak muda duduk ngobrol kosong di pinggir jalan tidak ada manfaatnya Beliau mengatakan demi Allah kalau seandainya waktu mereka bisa aku beli aku akan beli Kalau bisa dibagi saya beli waktunya saya pakai untuk saya berdikir atau hal yang bermanfaat Untuk apa nongkrong di pinggir jalan omong kosong Untuk apa duduk di kafe berjam-jam menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya Kalau duduk ngobrol yang bermanfaat diskusi masalah ilmiah itu penting Gak ada masalah atau berbicara masalah bisnis, karena memang kita butuhkan untuk masa kebutuhan hidup kita. Mungkin hal yang bermanfaat kalau bukan diperintahkan minimal mubah, selain daripada ini tidak ada negosiasi. Harus seperti itu, seorang Muslim melakukan agar dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Tirmidzi kata Nabi SAW, "Segera beramal soleh sebelum datang tujuh hal." Haltan tadiruna illa illa munsin Apakah kalian nunggu nanti pada saat tiba kemiskinan Yang membuat lalai Penelit orang-orang yang sangat miskin Sampai tidak ada kesempatan dia untuk sholat Karena susahnya cuma cari sesuap makanan Nunggu itu Baru kemudian mau beramal salih Awginan mutgin Atau kekayaan yang membuat lalai Terlalu kaya Sibuk ngumpulin harta jadi lupa Telat sholatnya ya. Tak tahu tak mau, tak mau lihat lagi ini halal atau haram yang ketiga, au maradun, mufsid, atau penyakit yang merusak struk tiba-tiba harus in dan itu cacat tiba-tiba tabrakan dan susi Yang keempat, au haramin mufan mufan atau masa tua pikun yang membuat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Au -apa. mautin mujizin, atau mati yang tiba-tiba datang. Au dejali fasherurga ibenyon atau dajjal sosok yang paling yang yang gaib yang, yang buruk untuk ditunggu mau tunggu itu keluar baru mau berammanshoalnya awiwi was adawa Amar atau kalian tunggu hari kiamat terjadi kiamat itu jauh lebih dahsyat dan lebih pahit yang kelima sahabat dan lingkungan buruk ya ada enam poin di sini ya yang kelima adalah sahabat dan lingkungan buruk ada sebuah ayat Alquran yang mulia yang perlu kita kenang kembali ini terjadi di masa Nabi SAW, sebab turutnya ayat masih di fase Mekkah ada seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang ini punya persahabatan dengan Nabi SAW. Satu waktu Nabi Alaihi Wasallam diundang makan oleh dia ke rumahnya. Uqbah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Waktu sudah dihidangkan makanan, Nabi SAW karena ingin, ini sahabatnya, ingin supaya dia masuk Islam, dapat hidayah. Orangnya baik, orangnya dermawan. Maka kata Nabi SAW, saya tidak mau makan sampai ke oh syahadat. Maka Uqbah kena merasa malu dengan Nabi SAW, dia syahadat. Dia salah satu tokoh Quraisy. Maka gembira Nabi SAW makan bersama dia, sudah muslim. Tersebar satu mekkah, salah satu tokoh mekkah masuk Islam. Dan Uqbah ini punya persahabatan sama Ubay bin Khalaf. Ini salah satu orang yang paling jahat. Sahabat dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ubay bin Khalaf. Maka Ubaid ini... Bersahabat juga dengan uqbah dan punya park, punya bisnis bersama-sama Banyak jasanya kepada uqbah Lalu dia mengatakan, Hai uqbah, apakah kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kata uqbah saya cuma tidak enak Karena kan dia masih mu'alaf memang, hatinya masih lemah Tapi diganggu sama UB dikatakan Apakah kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kalau begitu putus semua bisnis kita Putus semua hubungan kita Kecuali kau nyatakan Kalau kau keluar dari agama Muhammad tidak cukup disitu Kau harus dudai mukanya Muhammad Maka yang terjadi Ukba pun karena merasa terganggu, bisnisnya akan hilang, dunianya akan hilang, sahabatnya juga ini akan hilang. Dia datangi Nabi SAW, dekat Ka'bah, atau lagi tawaf. Lalu dia mengatakan, "Saya bukan agama, Muhammad." Lalu dia ludahi wajah Nabi SAW. Gara-gara perbuatan ini, Allah pastikan kedua orang ini mati dalam keadaan kafir, dan Allah pastikan masih di dunia, mereka masih hidup. Nanti hari kiamat, Ukba bin Nabi Muhammad ini akan menyebutkan ayat ini, atau masa dalam ayat ini. Allah sebutkan dalam Surah Al-Furqan, Surah nomor... 25 Ayat 27 sampai 29 yang bunyinya ya wa yauma ya'dzud-dzalimu al 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasulani Nanti pada hari kiamat akan ada orang zalim ini siapa khusus Uqbah bin Abi Muait turun ayat ini kepada dia. Nanti dia akan gigit kedua tangannya pada hari kiamat karena menyesal dan dia mengatakan coba dulu saya mengikuti rasul. Ya waylatani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak jadikan itu sebagai sahabat dekat saya. Yang dia maksud adalah Ubay bin Khalaf. Ini Subhanallah ayat ini teman-teman turun di masa mereka masih hidup, tapi Allah sudah tutup hati mereka, karena perbuatan buruk yang dia lakukan kepada Nabi Alaihissalam. Kemudian dikatakan, Loqot Alloh lani anirzikiribadat jaaani. Sungguh orang ini telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Sudah masuk Islam murtad, maka dia menyesal. Wakana syaiton insani khadulah. Dan ketahuilah syaitan itu selalu menipu manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis dengan sanad Hasan riwayat Tirmidzi Abu Daud dan Nama Ahmad. hadis yang terkenal al Marwah Al Khalili fal yandurah ila man yuhalil sesorang sesuai dengan agama to atau temannya ataupun lingkungannya maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Jangan pernah bilang teman-teman sekarang saya tidak terpengaruh kok, tidak apa-apa. Mereka belum, belum, belum dapat hidayah, mereka belum hijrah, nggak apa-apa, saya tidak terpengaruh. Bohong, tidak terpengaruh. Dari mana nggak terpengaruh? Antum sendiri satu orang, mereka berlima masih merokok, mereka berlima masih mabuk, mereka masih berzina, mereka masih gosip, lalu bilang tidak terpengaruh, dusta besar. Bagaimana caranya? Kita sensitif sekali. Tangan kita ini kalau pegang sebuah benda, misalnya saya pegang ya kulit yang ada di mimbar ini, ada kulit bagian dalam sini, saya bisa bedakan ini kasar atau lembut dalam seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau ini gelap seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau atau tidak atau lembut seketika. Hidung kita bisa bedain ini wangi dan ini busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam, mana pedas seketika. Lalu kita katakan kita tidak terpengaruh dari mana itu? Para salafus soleh lari dari orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, lari dari mereka, lari dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kalau mereka datang minta nasihat, iya. Tapi kalau untuk duduk bersama-sama tentu mereka menghindar karena kalau kita duduk dan didominasi oleh mereka berbicara bahkan pasti kita terpengaruh. Dua jam duduk nonton film India, Oh saya tidak terpengaruh. Dusta besar. Bagaimana caranya? Ada sedih, ada senang, ada lagu, ada perempuan terbuka orang tidak terpengaruh. Sebagaimana juga kalau kita nonton ceramah kita akan terpengaruh. Maka harus ambil keputusan ini. Tidak boleh mencampur adukan antara amal soleh dan iman dengan maksiat. Tidak boleh. Amal soleh Ditentukan oleh Allah taala untuk dipelajari dan dan diterapkan Maksiat itu untuk dipelajari dan dijahui Bukan dicoba Gak usah bilang saya mau coba dulu zina itu seperti apa hammer seperti apa Itu babi seperti apa Gak perlu diisampaikan oleh Allah untuk dijauhi dijahui Gak usah coba Selesai urusan Selamatkan diri antum sebelum terlambat Yang bisa menentukan hanya kita sendiri Maka hati-hati Yang terakhir teman-teman sekalian adalah Tidak berdoa memohon istiqamah Ini salah satu sebab juga harus kita selalu ucapkan. Kenapa kita ulang-ulangi al fatihah Ikhdi Nasrul Mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nabi Muhammad Sallallahu Sallam saja baca ini. Barulah sudah jelas-jelas nabi beliau ulang-ulangi. Sahabat ulang-ulangi. al fatihah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam semua riwayat pernah Nabi saw seringkali ucapin doa ini. Ya musarrifal al Sarif Sarrif Ala Taatik. Wahai yang mengalihkan, yang bolak-balikkan hati manusia Maka kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu Kata Aisyah ya Rasulullah Seringkali saya dengar anda baca doa ini Maksudnya anda ini siapa? Kok masih baca ini gitu? Kata Nabi SAW Wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di antara jari-jari sang -jari pencipta Allah Dia membolak-balikkan kapan saja Mungkin saya dibolak balikkan seketika Kenapa saya tidak mohon kepada Allah? Makin kita merendah kepada Allah, makin kita mohon, maka makin Allah jaga. Makin kita jauh, maka Allah juga makin menjauh kepada kita. Dan bukan mustahil Allah cabut hidayah itu daripada kita. Begitu juga, dalam ayat Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita agar membaca ini. Selalu membaca dalam surah Al-Imran, surah 3 ayat 8, yang bunyinya Ya Rabbana la tuziqlubana ba'daid hadaitana, wa habdana min ladunkar rahma innaka antal wahab, wahai Tuhan kami, Janganlah janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Janganlah kami kembali ke masa lalu kami walaupun sedikit. Walaupun cuma melirik, walaupun cuma mengenang atau mengingat. Jangan sampai ada lagi ya Allah, bekasnya semua hilang. Dan juga berilah petunjuk kami dari sisimu dan karuniakan kami rahmat juga sesungguhnya engkau zat yang Maha memberi. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada seorang sahabat namanya Husain. Pakai Sot di sini bukan Husin, bukan Hussein tapi Hussein. Ya. Orang ini sebelum masuk Islam kata Nabi SAW, kalau kau masuk Islam saya ajarkan kamu dua potong kata jadi doa yang akan bermanfaat buat kau dunia, di dunia dan juga di akhirat. Maka langsung syahadat orang itu. Lalu dia mengatakan saya menagi anda ya Rasulullah dua kata yang anda aj mau ajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan bacalah Allahumma alhimni rushdi. ya Allah ilhamkan kepadaku kebenaran itu. Supaya selalu aku bersama kebenaran. Sekali aku beriman ini, aku selalu sama ini. Selalu aku terbentuk sama satu komunitas. Amal soleh aku selalu mengerjakannya. Sampai ajal datang. Wa'idhni min syarri nafsi. Dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Selamatkan aku dari keburukan diriku. Aku lukau lihada. Saya sudah mengucapkan perkataan ini. Wa astagfirullah li walakum saya istighfar kepada Allah. Dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastagfiruhu innahu wal gufuru rahim. Istighfarlah sehingga dia maha pengampun juga maha penyayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan kepada Sar wa wa salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Kesimpulannya teman-teman sekalian istiqomahlah dan itu keputusan ada di tangan kita. Dan Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan iman akan dirasakan dan amal saleh di saat kita istiqomah, konsisten menjaganya maka akan menjadi nikmat dia. Saya membahasakan dan seingatkan kembali kita dengan syaitan seperti dua orang yang akan berlomba lari berada di garis start. Kalau anda tidak memulai lari maka rival kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu begini dan begitu. Selama kita masih di tempat itu tidak memulai amal soleh, tidak memulai sholat malam, sedekah, baca Quran tidak memulainya. Tapi kalau kita sudah memulai lari, walaupun pelan. Rival kita atau syaitan tidak bisa menggoda kita kecuali dia juga harus lari minimal cepatnya seperti kita. Kalau antum atau anda lari kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, maka syaitan makin sulit dia untuk menggoda. Oleh karena itu, lawan syaitan itu, jangan ikuti bisikannya dan istiqomahlah mulai sekarang. Kita tidak bicara yang lalu, apa yang sudah berlalu. Itu kadar Allah masya'far Kalau guruk kita istighfar Kalau baik kita mohon kepada Allah agar diterima sebagai amal salih Mulai hari ini anda sudah dengar ceramah sampai ke depan Istighfar Karena ini adalah jalan yang terbaik Hari Jumat adalah hari yang mulia Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan agar doa diijabah Dalam riwayat Nabi SAW Yaitu terjadi pada saat khatib berada di khutbah kedua sampai di kawamakan sholat Riwayat yang lain dikatakan adalah Ada dua belas waktu Jumat itu dan perbanyaklah untuk kejar doa itu habis asar permula matahari maka jangan sia-siakan semoga ini bisa menjadi waktu peluang kita untuk diterima dan diijabah doa alhamdulillahirabbil alamin kami ucapkan Ya Allah sebagaimana Engkau layak untuk dipuji sebagai Pencipta dan demi, dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini atau di musolla ini kecuali karena menjalankan satu perintah yang Engkau amanahkan kepada kami, yaitu solat Jumat. Maka terimalah amal solat ini dengan pahala yang sempurna dan terimalah seluruh amal-amal solat yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan ya Allah banyak sekali kesalahan kami Dosa-dosa kami Tapi rahmatmu lebih luas Maka ampunilah semua itu Ya Allah Dan gantilah dengan kemahamuan Menjadi pahala Sebagaimana Engkau sebutkan Dalam firmanmu Mereka adalah orang-orang Yang Allah ganti pahala Dosa-dosa mereka Menjadi pahala Ya Allah Kami juga memiliki Kedua orang tua Kerabat-kerabat kami Semua orang-orang yang kami kenal Bahkan muslimin dan muslimat Mereka butuh rahmat Dan pengampunanmu Maka ampunilah muslimin Dan muslimat Muminin dan mu'minat Yang hidup dan juga Yang sudah meninggal Ya Allah, tenteramkan hidup kami di negara kami Amankan negara kami Jadikan Indonesia negara yang aman, tenteram, damai Seluruh maklisan di bawah naungan wuhwa Islamia Angkat perselisihan di antara mereka dan satukan mereka di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Dan Ya Allah, lunasilah utang negara-negara negara kami Berikanlah utang negara kami Berikanlah petunjuk para pemimpin kami agar selalu taat kepadamu Dan memberikan hak seluruh masyarakat Dan jadikan kami juga sebagai masyarakat yang patuh Yang mendukung dengan doa-doa dan nasihat yang baik kepada para pemimpin kami Semuanya atina dunya Allah 'adli Allah kita berbuat keadilan, kebaikan dan juga berbuat bantuan, memberikan bantuan kepada sanak kerabat. Inallah yang melabillah diurusan wa ita ibuwayan haniil fashshai walmun kari walbagi dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan dosa dan kemungkaran yang itu kemudian alukum datuk karun itu peringatan dari Allah maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Kurullah adi ma'fur kum ingat maka Allah akan kepada kalian. Washkuruhu alaniyamiyazidkum syukurin ilmu dia dia pasti akbar ingat Abdullah amal yang paling Wa akhi dan dirikanlah salat.